Ada sebuah kabar spesial dari Pub Dance ya, unggahan yang luar biasa banget spesial di hari ibu Persahabat ya, tanggal 22 Desember 2021 adalah hari ibu, masya Allah banget. Dan kita lihat di postingan Pub Dance ini, ada sebuah kalimat yang sangat luar biasa banget nih, lima jenis air dari ibu. Ada lima air dari ibu yang sampai kapanpun tak bisa digantikan oleh anaknya Yang pertama adalah air ketuban saat ibu mengandung Yang kedua air darah saat ibu melahirkan Yang ketiga air susu ibu saat menyusui Yang keempat air keringat saat ibu mengurusi kita Dan yang kelima adalah air mata saat ibu mendoakan anaknya karena lima air inilah surga diletakkan Allah di telapak kaki ibu. Selamat menyambut hari ibu 22 Desember 2021. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya Alamin. Masya Allah banget yang spesial banget dari dan Soal tentunya keistimewaan dari seorang ibu. Hingga banyak komentar tanggapan yang sangat luar biasa juga dari para fans. Salah satunya dari akun fans.leslon mengatakan makasih papa selamat hari ibu buat ibu-ibu hebat di seluruh dunia wow masya banget ya alhamdulillah mudah-mudahan ibu kita semua tentunya selalu menjadi kebahagiaan kebanggan untuk kita semua juga dan tentu dan semoga mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan kebahagiaan amin untuk ke kabar selanjutnya persahabat di sini ada info penting untuk kita semua persahabat ya karena banyak sekali di luar sana yang belum paham, yang tentu belum tahu cara mendukung mau Voting dari Leslie dan kakak Rizky Bilar di tentunya Ajang expose persahabatnya karena banyak sekali nominasi dari Leslie dan Kakak Bilar masuk persahabat jadi nominasi di expose persahabat ya. di sini kita lihat ada sebuah kalimat info yang kita dapatkan dari akun Leslar Anus Korsi Kunjungi Instagram at Exposure Kemudian like dan komen sebanyak-banyaknya di postingan yang ada kakak dan Dedek Leslie Dengan menggunakan hashtag sesuai kategori Hati-hati perhatikan huruf besar kecil dan namanya Jangan sampai salah ya plancus yang belum silahkan mampir Yang kemarin udah mampir bisa mampir lagi ninggalin komen sebanyak-banyaknya Itulah info untuk kita semua persahabat ya, yang belum voting dan tentu belum tahu caranya Disimak, dipahami dan tentu harus dimengerti persahabat ya Perhatikan huruf besar kecilnya itu berpengaruh persahabat ya Sama-sama kompak, sama-sama solid mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita untuk selanjutnya juga bersahabat, ada ungan spesial banget dari MS Glow. Masya Allah, idola kesayangan kita si cantik ini. Alhamdulillah, menjadi brand ambassador MS Glow, semakin bening banget ya, memakai MS Glow, Masya Allah, luar biasa, mudah-mudahan selalu sukses dan bahagia. Dan di postingan MS Glow tersebut, tentu, banyak dijanjikan komentar dari fans sejati Leslar, yakni dari Agung Instagram, yakni Anuskonosuryani underscore. Sejak Leslar jadi brand ambassador MS Glow, aku langsung ganti dan Alhamdulillah cocok. Memang luar biasa banget nih persahabatnya membawa berkah. idola kesayangan kita. Mudah-mudahan selalu banyak support, dukungan, dan doa baik kepada Leslie dan Kakak Rizky Bilar selanjutnya perhatikan juga ada sebuah unggahan spesial yang tentunya diunggah oleh kesenal putih skor Bilar, sini menginfokan berbahagia. di akun tiktok Persabetya ya video Lesti dan Rizky Bilar ini trending, wow masalah banget ya video transisi versi Lesti dan Bilar, ini trending di tiktok Persabetya ya buka tiktok kaget aja Leslie tetap ya trending masalah banget ini sih tentunya luar biasa Enggak mau dimanapun, idola kesayangan kita tetap menjadi nomor satu Alhamdulillah, selalu banyak support, doa, dukungan dari orang-orang baik Dan orang-orang yang tulus mencintai Les Lar Dan selanjutnya para sahabat, ada sebuah ungan spesial juga yang kita dapatkan Ini vitamin bahagia yang baru saja di up di channel YouTube-nya Bang Adis Sky Wow, ini sih sangat romantis banget dipersahabat ya di malam minggu. Lastinasi Pilar sedang nonton TV bareng ya, digangguin oleh Bang Adi Sky. Dan tentu ini sangat romantis banget, banyak sekali tentunya momen spesial yang kita dapatkan. Dari idola kesayangan kita ini, salah satunya ada momen ketika Lesti kecil racun, pipinya kakak Rizky Pilar. Ini sih sangat luar biasa, tentunya romantisnya. Pasalnya, ya, ini sangat kiut membuat kita semakin bangga dan semakin bahagia sekali mengidolakan idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Pilar. Apalagi, bersahabat ya, ada momen gesrek yang tentu yang kita dapatkan dari Leslar karena. Tidak hanya malam minggu saja persahabat ya, setiap hari dibuat malam minggu oleh les dan rezeki bilar, itu yang disampaikan oleh idola kita langsung. <laughs> ini sangat luar biasa, cute banget di persahabat ya. Masya Allah, tentunya idola kesayangan kita ini selalu saja membuat kita salting, membuat kita bahagia, dan selalu membuat kita bangga, dan selalu membuat kita semakin ingin sekali. Nanti dia mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Mudah-mudahan rumah tangga mereka juga diberikan kebahagiaan dan diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik. Postingan tersebut direpost kembali oleh akun Lesla Lover underscore Padang. Real, ada kalimat kasar yang dituliskan. Nah, baby L, kamu kayaknya bakal cepet punya Adena. Yeay, ponakan kedua nih. <laughs> Masya Allah banget ya, memang luar biasa banget nih. Bikin gemas, bikin baper, dan bikin bahagia tentunya. Masih menunggu kabar baik dan kejutan bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya nah, ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh